serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekitar leslar tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Bami akan memberikan informasi terbaru persahabatnya seputar di Lola kesayangan Oke, kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari Indosiar yang mengunggah sebuah postingan foto. Untuk bersahabat, yaitu bersamaan Marjin Ali Syakib dan Les Derys Kibilar ketika photoshoot kemarin. Masya Allah, tentunya melihat postingan ini, kita merasa bahagia banget ya. Alhamdulillah, silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Mudah-mudahan sampai kapanpun, silaturahmi ini tetap tentunya terjaga dengan baik. Amin. Ya, Robbal Alamin. Ada kalimat kata juga yang dituliskan di postingan ini. Dua baby, dua moms, dua pups. Katanya itu masya Allah banget ya. Mudah-mudahan juga bersama ya. BBL dan Bibi Guzel Ini tentunya yang berjodoh Amin Doakan saja yang terbaik Pokoknya untuk kita hidalaki Sayangan kita Ke kabar berikutnya Para sahabat perhatikan juga Ada sebuah kabar spesial Yang kita dapatkan Masya Allah Luar biasa banget Ya ini adalah Tentunya Kaligrafi Dengan nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Masya Allah indahnya banget persahabat ya, serayal itu fans fans Leslar pada idolanya Masya Allah Mudah-mudahan saja, idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan kebahagiaan ini sih luar biasa banget ya Alhamdulillah sudah jadi Nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar ditulis dengan kaligrafi persahabat ya sungguh indah Masya Allah banget, hingga komentar pun banyak diberikan di postingan ini Kita lihat di komentar dari akun cahaya 2525 mengatakan Masya Allah, semoga yang memberikan kaligrafi buat Abang El dilancarkan rezekinya. Amin. Kita lihat juga ke komentar berikutnya. Dari akun M.M.H.N.S.Koray N.S.Kor, mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, tabarakallah, bagus banget kaligrafinya, semoga Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Menjadi anak soleh kebanggaan kedua orang tua dan keluarga Cerdas, pintar, berguna bagi agama bangsa dan negara Amin, Allahumma amin Masya Allah banget ya, kita aminkan doa-doa baik Dari orang-orang yang tulus mencintai ide idala kesayangan kita Selanjutnya, kita lihat juga persahabat ya Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Wow, BBL lagi jemuran ya Abis mandi, oh, cute banget ya, gemes ganteng Tentunya selalu membuat warga Konoha ingin nyubit pipinya yang gembul Masya Allah banget tuh lagi Yushuk ya mudah-mudahan sehat dan dewasa nanti menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Momen ini pun diunggah kembali bersama oleh akun Lesti Bilartim Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan di postingan ini Anak ganteng mau berjemur dulu katanya tuh lucu banget ya komentar pun Tentunya banyak diberikan juga dari para sahabat. Ya nih dari akun Instagram Senja 9162 mengatakan gak apa-apa sayang, teman karena sering berjemur asal sehat ya bang. Amin. Masalah banget ya, lucu. Ketika abang L tentunya sudah mandi mau dijemur. Masya Allah tuh abang L ya. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada sebuah kabar spesial. Wah ternyata abang L lagi Digendong oleh Bang Zenzi, persahabat ya asyik banget ya. Alhamdulillah, Bang Zenzi akhirnya jengokin Baby juga nih, persahabat. Dan kita lihat juga di postingan ini, persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan juga yang diberikan, salah satunya dari akun Instagram Leslar dan Lama-lama si abang bakalan jadi brand ambassador Bos nih, bajunya kebanyakan Brand bos mulu, wah wow, Masya Allah banget ya, aminkan yuk Doa-doa baiknya, mudah-mudahan Jadi BA persahabat ya Untuk abang L, kita lihat aja juga nih Di tentunya unggah Spesial dari fashionnya Abang L, langsung saja tuh Baju yang dipakai oleh BBL Ketika digendong oleh Kak Zensi Ini bukan main Harganya saja sudah mencapai Rp 1.600.000 Wow, Masya Allah banget ya, kaos kakinya juga ini lebih mahal 1.650.000 Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah dan semua ini berlanjar. Amin Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga keunggahan IGN-nya Karen Zila yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto bersama BBL dan ada sebuah kalimat di postingan ini kalau gini mirip enggak katanya tuh, aduh mirip enggak ya kira-kira para sahabat ya, masya Allah abang L selalu saja membuat kita semakin bahagia dan gemas melihat kegantengan, kecutan dan comelnya dari baby El ini. Kita lihat juga para sahabat ya ke kabar berikutnya. Di sini ada info penting yang tentunya diberikan oleh salah satu fanbase yaitu leslaranes Gorsik. Perhatikan di info ini karena. Lesti dan Rizky Bilar ini sama-sama masuk nominasi di ajang Kiss World 2022 Yang mana saingannya kembali adalah Betran Veto para ya, Wow ini sih luar biasa Yang like nya saja tentunya mereka bersaing Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati para ya. Untuk selalu mendukung tentunya tetap kompak dan tetap solid Perhatikan juga di slide berikutnya Ada sebuah kalimat tentu yang diposting. Ayo loh, gimana? Ayo loh, persahabat ya. Udah berapa kali nih kita saingan ama keluarga Koruben? Masa nggak tahu siklusnya? Ingat iman ga? Kita jor-joran banget naikin dari ke puncak dan saingannya betran. Masa lupa fokus satu yuk bisa yuk bisa daripada nggak ada yang menang sama sekali. Yuk persahabat ya. Mudah-mudahan salah satu dari lesti Rizky Pilar itu mendapatkan penghargaan di nominasi persahabat ya yang tentunya saingannya betran peto.